Selamat datang di Mata Kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Dalam video ini, kita akan membahas exercise 64, yaitu exercise untuk menge-assign employee qualification. Jadi, di sini kita akan mencatat karyawan ini punya kualifikasi apa saja. Caranya, kita menuju ke transaksi di human resource, kemudian personal management, Kemudian, personal development, pilih profile, lalu gunakan PPM, yaitu change, untuk menginputkan kualifikasi dari karyawan tersebut. Kita double click ya. Nah, di sini kita perlu cari dulu personnya, karyawan yang tadi caranya bisa pakai search term kita ketikkan nomor karyawannya punya saya 1234 01 kemudian nomor login lalu saya klik fine. Nah di sini saya mendapatkan Meliana Kristianti. Kita double klik Ini adalah tampilan untuk e, menginputkan kualifikasi dari karyawan ini. Cara inputnya kita bisa lakukan dengan klik kanan. Kemudian pilih "Create". Kita akan menggunakan structure search. Kemudian kita cari menggunakan tombol "Find", pilih "Qualification Group". Kemudian kita pilih "Qualification Group"-nya dicari pakai kata kunci language bintang di sini ada language capability kita klik kemudian copy di bagian folder language capability kita pilih tiga bahasa bahasanya yaitu bahasa Inggris bahasa Prancis dan bahasa Spanyol. Ya, kita pilih, lalu tekan tombol continue. Kemudian kita perlu tentukan profisiensinya. Berdasarkan tabel, untuk bahasa Inggris ini profisiensinya fluent. Kemudian bahasa Perancis ini medium. Kemudian bahasa Spanyolnya basic knowledge. Nah, ini adalah tiga qualification untuk karyawan ini Setelah itu kita bisa tekan tombol save sehingga qualification ini tersimpan untuk karyawan ini demikianlah video penjelasan mengenai exercise 64 untuk mengeain employee qualification semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih.